Cik cik cik balik lagi bersama Otong Spin. Hari ini kita akan review game Get Over lebih Slot. Kita akan berbagi pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor Olympus hari ini. Hari ini kita modal 45.000 saja kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya, Bosku. Yo, langsung gaskan aja. Kita main di bet berapa 1.200 dulu aja ya. Double check aktif yuk langsung gaskan di dua 20 quick eh 20 turbo dulu ya. Seluruh yang bertanya kita main di mana? Kita main di RTP 8000 bosku situs sloter tersolid tersulit santai jaga dunia akhirat. Di sini WD berapa pasti di lunas bosku dan cuma di sini. Satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis Relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game yaitu itu sendiri. Maka dari itu yuk you sudah gasin aja ke RTP 8000 karena di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis. 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game-nya itu sendiri pastinya ya bosku. Dan oh, untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya. Seluruh di pin komen juga tersedia link komunitas grup WA. Di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor Olympus hari ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor Olympus hari ini. RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor Olympus hari ini ya bosku di sana kita selalu berbagi pola solga hari ini khususnya pola solga corol impus besar ini setiap harinya buat teman-teman semua maka dari itu yuk dibantu ramekan grup wa biar kalian tahu pola solga hari ini khususnya pola solga corol impus besar ini ya bosku back to the game ya seluruh kita dapat twistin di bet 1200 nih yuk konekin dong hijau yuk mantap atas gelas kasih utir lumayan lumayan kali lima yuk masih connect dong harusnya dong gelasnya turun satu tidak mau lumayan tambah 5 ya seluruh masih sisa 12 kali lagi yuk Kasih yang manis-manis nih, -manis, Yuk kuning jadiin dulu boleh. Hmm, tidak. Lumayan tambah 8 ya, seluruh Masih sisa 10 kali lagi, T. Tambah udah 13 nih, tinggal tunggu pecah-pecah, momen-momen manis doang nih. Mantap yuk, atas kuning kasih petir. Hmm, nanggung gung Lumayan tambah udah 18, masih sisa 9 kali lagi, us mantap yuk, hijau jadiin dulu orang ijuk enggak mau tuh ungu mantap ya ungu biru boleh biru boleh habis tidak hidung tambahan lagi lumayan ya surya lima kali tambahan lumayan lumayan bagus kas mantap yuk buduh jelas mantap jadi banyak ya kuning tidak mau lumayan 22.400 kali 23 lah ya 55.000 tipis-tipis apa sepatah dor Nah, aduh, tidak mau. Yuh, ungu, mantap ya ungu. Biru kasih dong, biru kasih dong, biru kasih. Tidak, aduh, ungu enak nih merah sih. Harusnya sih turun. Ungu dulu ternyata ya kuning jadiin dong. Kuningnya dua orang, satu doang itu. Hmm. 35.000 tipis-tipis banget ya, cuy ya. Masih seramang kali lagi ya, tenang, tenang, tenang, tenang. tenang puasain, puasain. Yuk, hijau dulu boleh, tidak mau ungu ungu aduh enggak mau tuh. Tur konekin dulu enggak mau dong anjir. Wih. Push. Push. Anjir dah. Pas. ungu dulu mantap yuk, gendang jadi banyak nih. gendang jadi banyak nih. Wuh, plus 12.000 tinggal nunggu petirnya mana, Cuk? Anjir, petirnya mana, Cuk? Petir dong kasih dong. Yuk atas gendang kasih petir untuk enak nih. Lumayan kali tiga ya, tuh Lagi dong 13.000 nih udah tuh. Aduh, lumayan, 13 kali tiga puluh satu empat ratus tiga empat ratus lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, ya lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, ya lumayan, ya, lumayan, Mulainya ini udah kesempatan video ya, sudah terbuka luas cuma kita coba-coba-coba tips-tips co -co -co -co -co dulu ya cari-cari profit-profit ini sebenarnya dikit-dikit lah, sebanyak banyak kita coba cari. Nah, tadi kita bawa modal tipis juga empat kalau uh kali dua ratus lima puluh anjing, anjing, anjing, anjing, ngakonek lipo Dan buat teman-teman semua kalau emang udah kali dua ratus lima puluh ada konek kayak gitu turun berarti tandanya tuh kalian harus dapurju. hai dong us kasih dong, cek bungo dulu boleh, nggak ya mau. kasih dong. enggak, harus nggak dikasih tuh. oke. kita coba satu kali pola lagi ya tuh ya. oke dong. hidung, sudah belum ada tanda-tanda petir-petir konek nih anjing, anjing, anjing, anjing, anjing. ayo, buat teman-teman semua, ayo dibantu like komentar, subscribe nya, share-share ke teman-teman kalian juga boleh, biar teman-teman kalian juga tahu kalau juga di sini kita selalu berbagi. pola slot gacor hari ini, pola slot gacor oliver hari ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor oliver hari ini. RTPS gacor hari ini RTPS slot hari ini RTPS slot gacor oleh besar ini ya bos. karena cuma di sini kita selalu berbagi. Pola gacor hari ini khususnya pola slot gacor besar ini setiap harinya buat teman-teman semua maka dari itu yuk dibantu like, comment subscribe-nya. Share-share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini. Khususnya pola slot gacor besar ini. yuk kasih dong masa enggak ada sih kalau enggak ada kita langsung gaspon WD dia angka 500.000 ya seluruh Mumpung ada kesempatan WD kita kasihkan WD kan saja karena kesempatan WD ada datang buat kedua kalinya maka manfaatkan kesempatan WD sebaik mungkin karena kesempatan WD ada datang buat kedua kalinya maka manfaatkan sebaik mungkin ya bro kelar spin ini kita langsung gasken WD saja lor intinya buat kalian semua terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like comment, semuanya share-share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola sergacor hari ini khususnya pola sergacor oleh besar ini ya bosku ya terima kasih sampai jumpa di lain waktu di lain kesempatan ya seluruh bye bye selur, salam jackpot